Hai teman-teman kembali lagi bersama Kusuma Crocker di Australia apa kabar semoga kalian baik-baik aja hari ini cuacanya lagi bagus banget guys aku keluar dulu ya aku tunjukin cuacanya bagus banget dan aku mau belanja mingguan bersama Mama nah sekarang nih aku mau masuk ke mobil dulu kita jalan ke supermarket aku mau tunjukin ke kalian kira-kira berapa sih harga-harga bahan atau kebutuhan pokok di Australia apakah lebih mahal dari Indonesia dan berapa harga kayak mie goreng terus ada sambal ABC di supermarket Australia di sini ada loh guys jadi langsung aja kita ke supermarket kita cari tahu berapa harga kebutuhan pokok di Australia oke okay? just let's go Daun bawang, harganya Rp 20.000. Gimana ketak, Wan? Ya, sure. Nah, ini daging, guys. Ini untuk yang sudah dipotong-potong, stir-fry. Harganya Rp atau Rp untuk daging steak ini harganya sama Rp180.000 per kilo ya 180000 per kilo bawang putih 250000 per kilo jahe harganya Rp450.000 per kilo guys gede-gede ya jahenya dan bersih Ini ada timun. Harganya hampir 50.000 per, nih, per kilo ya. Kalau enggak, 600 gram ini harganya dijual 50.000. Kalau per kilonya itu 83.000, guys. Nah, ini ada paha ayam. Ya, sudah dicuci juga ini, guys. Ini harganya Rp. 50.000 Yap, steak! <laughs> nah ini ada, kita beli dada ayam Dada ayam harganya Rp. 95.000 per kilo guys Nah ini ada aneka keju guys Ini ada keju mozzarella Keju mozzarella di sini harganya sekitar 50.000. Berapa nih? 52.000 ya. We still have some mozzarella so I think be alright. Do we need butter? Um, yeah, there? Yeah. Sorry. Kita beli margarin, margarin sudah dimasukkan harganya sekitar sekitar Rp 35.000 ini, margarinnya macam-macam ya, guys. Ada yang um, margarin biasa, ada juga yang non-kolesterol. Ini beberapa yogurt. Nah, ini dia guys. Susu ya. Susunya full cream. Itu yang kemasan 2 liter. Kita beli tisu. Di sini tisu harganya 17.000 guys. Atau 1 dolar 70 sen. Oke. Okay. Yeah. sudah mulai penuh. Ini masih di toko pertama ya, guys. Sudah mulai penuh trolinya di toko pertama. Nanti kita pindah lagi ke toko kedua Nah ini juga ada toilet, toilet roll Toilet roll harganya Rp 80.000 ya guys Oh, mama mertua beli banyak banget, no? Just one One bag will be enough yes. nah ini makanan yang ditaruh di freezer sayuran ya yep. brokoli ada brokoli ini macam-macam ya guys jadi di sini tuh sayurannya ada yang uh, sudah kayak dipotong-potong gitu jadi siap untuk langsung dimasak ya ada brokoli uh, yes please stir fry That'll be good. ada ini ya jagung jagung yang sudah dipretelin gitu ya guys Ini harganya Rp26.000 Ada brokoli Rp2.30 Nah ini ada aneka uh, Minyak goreng Untuk minyak goreng, biasanya aku beli yang vegetable oil seperti ini. Itu untuk 2 liter, harganya 4,30 cents atau 43. Register five, please. Ini kita beli pasta, ada yang ketucah ini, ada yang stir. Kalau yang pasta, di disini harganya Rp10.000, ya yeah, 99 cents. Ini untuk yang 500 gram, jadi macam-macam ya guys Tapi rata-rata harganya sekitar 1 dolar sampai 2 dolar ya Nah di sini juga jual aneka wine ya guys red, uh, red wine White wine Jadi anggur merah, anggur putih Dan harganya tuh termasuk murah ya Kalau menurut aku dari yang harganya kayak gini puluh ribu yang seperti ini juga harganya berapa nih seratus ribu. Kalau ini udah harga yang mahal-mahal makanya ditaruh di locker seperti ini. Apa sih namanya kayak di um, lemari supaya nggak ada yang ngambil, nggak <laughs> ada yang nyolong. Ini harganya sekitar 400 Sampai yang termahal itu, ini ya, harganya berapa nih? Tujuh ratus Next, tempat selanjutnya, guys. Ini tempat kedua, jadi kita harus ngantri untuk masuk ke dalam. Mari kita ambil troli. Ini ada bawang bombay, bawang bombay harganya Rp30.000 untuk per kilo Ada alpukat, alpukat harganya 8. 50 cents atau 85000 per 5 ya, isi 5 Jadi satuannya itu Rp17.000 guys Aku beli pisang ini Pisang apa nih ya? Lady finger kita bilangnya untuk dibikin ini ya Gorengan kayaknya enak nih kita beli aja Aku beli 4 Beli 4 ini per kilonya harganya Rp. 75.000 guys Untuk pisang ini ya Pisang kepok Nah ini ada sawi guys Sawi di sini harganya Rp25.000 Satu ikat seperti ini Rp25.000 ya Ini aneka sayuran Nah kita lihat cabai Cabai di sini yang merah seperti ini, guys. Ini harganya 200 Berapa nih? 240.000 per kilo untuk cabe merah besar untuk cabe merah kecil ya kita bilangnya kayak nih? Berapa nih? Berapa nih? 240.000 per kilo ya atau kita bisa beli yang kemasan seperti ini ini harganya Berapa beli Berapa nih? Berapa nih? beli nih? Lima puluh Aku akan beli ini aja untuk bikin sambel. Nah, di sini dijual juga ada sereh, atau kita bilangnya lemon grass, sama ya, harganya $3 dolar atau beli dua lima puluh dolar atau lima puluh ribu ya. We have to check. 700. Kita beli telur, harganya macam-macam ya guys. Telurnya dari harga mulai 35 ribu. Nah, kalau ini, ini 700 gram. Ini ukurannya 700 gram. Ya, harganya. tiga dolar sembilan puluh cents atau tiga puluh ya. Okay, guys. Um, I will get mangoes and blood orange, please. yogurt. Kita beli yogurt, ini di mode cek sebelah. For I think one spine for me. Kita beli Chiki, guys. Mumpung lagi half price, ya. Kita beli snack, ini kesukaannya kita semua. <laughs> beli dua, oh yes, yeah. Coca-Cola lagi murah banget ini berapa nih kita beli? Harganya 1 dolar lima puluh itu harganya. kita Trina. Nah ini aneka kopi ya guys. macam-macam ada yang. espresso, torabika, segala macam ada di sini guys. aneka kopi ya. Nah ini aneka teh. Mari kita lihat di sini, susu Milo harganya berapa Milo di sini harganya itu Rp42.000 ya, untuk satu kaleng Milo seperti ini Nah, di sini supermarket ini juga menjual berbagai macam kue, ada bakery-nya juga ya guys ada bakery-nya juga jadi lengkap guys di sini. Kalau yang tempat yang pertama tadi dia nggak terlalu lengkap ya, nggak terlalu besar. Yay, kesukaan kita. Kita ambil mie goreng. Yap. Harga mie goreng di sini adalah untuk isi 5 itu 2 dolar 75 puluh lima cents jadi sekitar dua puluh ribu untuk mie goreng ya. Ini mie gorengnya juga ada yang rasa super pedas sama yang biasa. Kalau orang Australia sukanya yang biasa, guys. Aku menemukan ada ABC, sauce ABC extra hot chili sauce. Sambal extra pedas. Harganya di sini 2 dolar 80 sen. kita juga nemu kecap ABC di sini juga dijual di supermarket harganya Rp20.000 ya guys untuk ukuran 275 mil wuuh kita kita nemu Indonesian rendang bumbu rendang ini guys harganya 60 dolar Uh, nggak tahu rasanya seperti apa <laughs> dia ada ininya juga nih rempah-rempahnya bumbu sama uh, ini guys apa namanya santan hmm. Nice, hmm. nah di sini juga menjual berbagai ini ya, guys. Kayak bumbu jadi, jadi kalau misalnya masak tuh gampang banget. Kayak gini, contohnya curry sausage ini udah tinggal dicampur aja sama daging ya, sama sosisnya. Jadi lebih gampang, guys. Jadi kayak bumbu instan ini harganya sekitar um, 15 ribuan ya sampai sekitar 25.000 ya, macam-macam. Yeah, we can try teriyaki. Kita coba. Nah, ini dia yang aku cari-cari adalah beras. Kita cari yang jasmine rice, jadi wangi, guys. We just need to make rice. Yes, I need my rice, definitely. That one? Yeah, we can get the big one. 5 kg for Yeah. Kita beli beras guys Ini 5 kilo Harganya mm, 160000 Nah ini aku beli minyak goreng guys Ini yang harganya Gak sampai 1 liter Itu uh, Rp22.000 ya Ini ada gula guys Gula putih Harganya 10.000 atau satu dolar ya per kilonya ini juga ada aneka tepung kalau tepung biasa ini harganya juga 1 dolar per kilo atau kalau misalnya tepung untuk bikin roti ini harganya 25.000 ya 2 dolar 50 sen di sana ada toko minuman, kayak bir, wine semuanya ada di situ jadi lengkap. Oke okay guys, ini kita udah selesai belanja. Kita udah pilih-pilih barang-barangnya di sini di toko kedua. Kita semua siap-siap untuk bayar ya di kasir. Oke. Okay. Hai guys, kembali lagi dengan aku Kusuma. Nah, aku udah nyampe di rumah dan saat ini aku mau memberikan informasi lebih Detail ya untuk berapa sih biaya yang aku keluarkan untuk belanja per dua minggu di Australia. Nah untuk di toko yang pertama itu adalah toko Aldi, aku menghabiskan uh, senilai 167 dolar Australia, jadi sekitar satu juta enam juta tujuh Lalu yang di toko kedua, yaitu di Woolworth, itu aku menghabiskan 85 dolar, 80 cents, jadi sekitar 80 uh, jadi sekitar 860 ribu rupiah. Jadi total untuk belanja per 2 minggu kali ini adalah 2.550.000, guys. Nah, dan yang membedakan belanja bulanan di Australia dengan di Indonesia adalah, kalau di Indonesia kita tuh belanja bulanan ya, guys. Nah, tapi kalau misalnya di Indonesia itu kita belanja bulanan dan tiap harinya kita tetap harus belanja kayak ke tukang sayur gitu ya, atau ke pasar, biasanya seperti itu. Kalau di Australia itu enggak. Di Australia itu um, aku ya, pengalaman aku, kita belanjanya tuh per dua minggu, nah itu sudah mencakup untuk makan pagi ya kebutuhan makan pagi makan siang dan makan malam karena di sini tuh nggak ada yang jualan di depan rumah jualan sayur atau jualan daging jualan ayam jualan ikan itu nggak ada guys jadi memang untuk belanja dua minggu ini itu memang sudah mengcover kebutuhan sehari-hari seperti ya kita tadi yang kalian lihat ya beli sayuran beli buah-buahan beli daging dan itu memang stoknya untuk dua minggu seperti itu dan itulah gambaran berapa sih biaya pengeluaran untuk belanja bulanan di Australia. Oke okay guys, jadi itu aja video kali ini. Semoga di video kali ini bisa menggambarkan kalian seberapa besarnya pengeluaran hidup di Australia ya guys. Khususnya untuk pengeluaran belanja untuk kebutuhan sehari-hari selama dua minggu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe supaya aku semakin semangat untuk bikin video selanjutnya.